Hajat ini kalau dipukus dengan sholawat, maka yang dilihat sama Allah, sholawatnya. Allah cinta dengan sholawatnya, dilihat sholawatnya. Di dalamnya ikut ke bawah. Karena itu, para ulama mengajarkan kalau punya hajat, suruh baca sholawat naria, sholawat munjiyah, dan sholawat-sholawat yang lain. maka nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kita punya Nabi Muhammad SAW, yang punya jagad raya dengan izin Allah SWT. kasih Allah jagad raya bagi Indah Muhammad SAW. Pakai sholawat ini untuk menggapai hajatmu. Yakinlah. Solawat, pegang benar. Makanya Rasul mengatakan, kalau mau duduk, suruh solawat. Ya kita mau bangun duduk, suruh solawat. Duduk kita enggak solawat, duduk itu akan menjadi penyesalan. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Karenanya orang yang langkah kakinya banyak bersolawat, kakinya tahu jalan ke surga. Kakinya akan dipertemukan dengan orang-orang yang masuk surga. Kakinya akan dibawa ke tempat-tempat yang bawa ke dalam surganya Allah subhanahu SWT. Aksirusola ala Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah solawat kepada Baginda Muhammad Sallallahu.